Mala'amin ah an-Nadzam, mala'amin ah an-Nadzam. Terunggah dahkah dunia tak bisa nahan tangan terunggah dahkah dunia tak bisa nahan tangan terunggah dahkah Ang kapan trokengin ang kapan ang kapan ikapolar aduna kana ang ya til 'alina badah ara anta pankī seru ajūnan anishā fa'al ajūnan wa jibril sholatul aynah ma baga'a ارْجِعْنَا وَأَجْمِعْ شُيُوبَ جَمَاعِنَا مَا جَاءَ لَنَا هِنَا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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على نعمة الإسلام وكطابها من نعمة والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي أن علينا وحدانا على دين الإسلام وعلى طلب العلوم نافئة وعلى العلام على الحرية Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala Ya Rasulullah salamun alayka ya rabbiy ashal wa tarji. Rabbi fanzalna bi barakatihim min alhusna bi rahmatihim. Bi rudina bi barakatihim. Bi Amitna بطريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الدات والسر الساري في زائر الأسماء والصفات رب زدني علما ورزقني فهما رب شرق لي صدري ويسر لي أمري wahlul aqdatan min lisani yaqahu qawli wasadid lisani wahdi kulbi bihak muhammadin sallallahu alaihi wasallam wama adina al-haqqaqa al-dukna al-kiba'a adina al-ba'atila al-ba'atila wal-dukna al Para pemirsa, para mitra pengajian Banyung Kira'on yang diberikan Allah SWT Baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi Indoivity Banyung Kira'on Atau Jantrius Banyung Kira'on atau Gerbang Salam atau IMO yang melalui IMO Banjogiri On juga yang melalui 2 meter band 14.103 14.803 14.814 14.393 tiga atau juga yang melalui channel-channel yang lain atau yang melalui loudspeaker-loudspeaker, yang melalui radio-radio FM, Al-Kairo FM 1, al FM 2, yang melalui permata FM, setiap FM, banyu kiri FM, atau juga FM-FM yang lain. Juga yang melalui pengeras suara, yang melalui sound, -sound system, yang melalui back yang melalui sound-sound aktif, Speaker aktif, yang melalui komplain telepon atau yang melalui media-media lainnya, termasuk yang melalui Facebook, Bang Aziz, atau sabun lebahnya diri, juga yang melalui YouTube, dua putriku, atau juga yang melalui media-media lainnya yang sangat kami muliakan khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatiz, para tokpa, para sepuh. Langkah ini ngam lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian baju kidon. Karen kita bersama ya nah, toren. Kaenteren Fatihah kita haturkan kahiyaban bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selongsing keluarga keluarga, selongsing sahabat sahabat beliau, rajah rajah Epon, putra putra turunan Epon, keluarga dalim Epon, para tabiin, para tabiin, para nabi, para utusan, para wali, para imam imam mujtahidin para ulama para sufia pengarang-pengarang ilmu-ilmu syar'iyyah guru-guru betan garis depan guru-guru dataskik bangsa sepoh ben, maupun bini lelaki-lelaki datatangka bangsa jamaah akan caca kenalan-kenalan merat meres santri-santri pesantren ulis tadi para orang yang saya kagumi fakultas pesantren ulis tadi orang yang saya tolong orang yang saya bantu pesantren ulis laporan peran-peran kecerahan kepemiksaan Dapatkan kudistaja Rasa tawassul Kalau bantan umat Islam Lakik maupun bini Khususnya Pemirsa pengajian Banyugidawan Sampolah tingkat dunia Bukan kita khususkan Dekah Mai Alias buk nimet. Kampung Desa Tanjung, Kampung Desa Tanjung, Tanjung Pegen, Tenan Pamekasan, siapakah tentunya area Selasa Tanggal? Jumat Al-Ula 1494 Hijriah Bukan Bersakiraka Muhammad Ali Alias Pak Inu Kiring Temur Manding, Semendap sampulan hingar-bingarnya area tanggal 11 belas Madal Ula 1444 Indonesia, malam menteri sejajah seporatus itu sana, betapa raba di belakang selamat dari seksan Allah terhadap ahli saksi Kristenki. Kami ridhoi Allah, Alaihi Wasallam. para ulama, shafat para uliyah, para syuhada, shafat para solihin, siddiqin, syafi'in. Oleh Allah, oleh ma'afirah adal seorang rahmat yang Allah dan malamater kalaban kengenya baroka, barokah-barokya kondisi yang tersebut Ketan Kudus teja, serang serangan foto Ketan Kudus Teja Keluarga Ketan Kudus Teja antar santri Ketan Kudus Teja, jamaah Ketan Kudus Teja Orang-orang yang sangat tawesul, keleban Ketan Kudus Teja Orang-orang yang sangat rencancer dan kefokusan, keofi Ketan Kudus Teja Orang-orang yang sangat kebaik fokus, Ketan Al-Matan senantiasa mendapatkan Baratawati eh, Allah Dapatkan Kampunan, ya Allah Kelampuan, ya Allah Belas kasih sayang, eh, Allah Dapatkan pertolongan, ya eh, Allah yang berlindungan, ya eh, puan Allah yang bimbingan, ya eh, Allah yang maulai, ya Allah yang inai, ya eh, Allah yang cifai, ya eh, Allah Kemiri aya pun Allah bukan malam besar keinginnya barokah barokah pun pengajian barokah barokah pun kepupusan keinginnya barokah barokah pun para ulama barokah pada para ulia. barokah pada para syahadat rasib bikin. Rasulihin Walmattere parana tambah barokah umur barokah ilmu na barokah harta barokah rezeki na barokah aban barokah na foto na barokah keluarga na barokah santer santri na barokah jam, na barokah jami'ah Walmattere dengan tambahan taufik sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala Ketika jalan evan petadun Allah, evan kecemparan kecemburan, kekompiran kekompiran, kebungaan kebungaan, kebahagiaan kebahagiaan saja akhirat. Muka-muka evan yang kasusaan kasusaan, kasempakan kasempakan, keserebutan keserebutan, kesalekan kesalekan. Malam materi papat majerotan keleban sompang evan tak butuh aku ya orang. Evan sudah ada berjalan papotan papotan. Muka-muka evan yang jumbo rezeki yang oleh rezeki syahalal syabarak. Muka-muka evan yang khusnul kadi ya perancang umur lama tak kalau benda, benda Allah, lancang umur, ini menjunjung tinggi agama Allah. Ya pernah sehat, beres selamat, aman dijajabah, dari musibah, dipecah dari bencana, dari berat Selamat dari petena-petena, selamat dari kedua lima, dari kedua lima, dari tingkin orang dari terlepas dari terlepas, beranjak ganggu-rasa ganggu. ganggu. Selamat dari ketakiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Dalam meneri kali naite kotor, petang peteng, kering, naite kering, naite lapan, naite madenah. Para menteri peraduan parti, mana parti Islam, bisa memperjuangkan agama Nabi Allah dihuni dalam dalam pandai fon Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nurusaki perjuangan perjuangannya fon para ulama. Bisa setia lancarannya fon watak Islam, mademat Islam, cajen Islam, mademat Islam pandangan Islam dan kumat Islam. Al-Mantar, ditambah ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarakah. Yang pernah terkah hajat keleban kempang, tercapai cita-cita. Sukses usaha, yang pernah terkabul pernyu'unan-pernyu'unan. Alahadihal niat, walakuni niyatin salihat. Walaniyatil qabul, tamami kulli sul, wala illikuli makmun. Yaqin Sayyidina Rasul bibinah abil batul sallallahu alaihi wasallam al-fatihah al lebat ya Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Biru On, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala, Alhamdulillah, semalhamdulillah kita banyak bersyukur dan ajaran Tuhan Allah Subhanahu Wataala atas setiap kenikmatan-kenikmatan saya paling dalam setiap saat kita tidak pernah terlepas. Dari nikmat, nikmat ikan eh, Allah, saya tak kena gitu. Saya paling rancang ke nikmatan ikan eh, Allah, panikkan, ke panikkan nikmatan nikmatan hakem. Saya tak diminta setiap saja. Manusia panikkan, pahalengin, nikmat hakem. Kita terus memada keajunan ikan eh, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau benar Saya yang paling agi serang ajunan di pon Allah, kita juga nyemat dek ajunan di pon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehinggat recat di umat sebagai khair umat sebaik-baik umat. Esok esso per syafaat eponku lakok dan eti negiame. Jamporlah kita sekalian. Dari kepetengan epon kapuduan. Saya terus memantau amal-amal kita. Saya terus memantau dak kena si pepon umat. Saya selalu merasakan berat atas penderitaan pepon umat. Saya selalu menginginkan keangkui selamata umat. Saya sangat ketih. Saya menguntung, mempocor dan sanning umat sangat belas kasih sayang dekat orang-orang Islam dekat orang-orang seiman si dekat umat apa emul je aki sarang ajunan emul je aki sarang serta je makhluk-makhluk emul Allah subhanahu wa ta'ala saya tertika na Allah saya tertika orang saya kecintaan sarang ajunan emul Allah saya kat 5 orang saya cinta naik aku seterusnya Rasulullah kalau mengiring dalam panah-lampahan emul dalam banyak cara di ngudiin, dalam lampan-lampan Pada keperkali ke sarang, sarang ajunan ebon Rasulullah, dan syurga. Orang Saya Nabi paling utama Nabi-Nabi sebelum Nika itu adun-adun aki Kangkui beliau Kangkui rahmat untuk beliau Kalau buat salawat atas beliau Salawat terpandekah macam-macam yang jelas, penabik orang yang panikanku salawat, penapa abis awas, panikam pula berarti nyemak dekajunan Epon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak orang yang panikas ampon depan dekak tercecet. Bisa tepangki terus serang ajunan epon Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. alik wa selam. Badese tepangki terusar -den. ang adionan terus tepangki terusar tepang Hebat dan yang so penat. Bagaimana juga saya bisa tak pangki kalau benlak-melak. Sampai-sampai. Bagaimana di antaranya? Orang-orang saya tak putus taklit. Dekat imam-imam. Imam-imam sempak. Tak sataklid dari Imam Abi Hanifah. Tak sataklid dari Imam Malik bin Anas. Tak sataklid dari Imam Muhammad bin Idris ash syafii Tak sataklid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar banyak kutu taklid dan kesalasan tang Imam sempat dalam masalah hukum. Yang tertarik engkau dengan ampun, letak Rasulullah. kerosudung loh. Munsik jepuk kerosudung loh, kati perasau hape. Kita ada kedekit, taklit-taklit ke imam-imam. Langsung Rasulullah. loh. Taklit dake imam simpan. Ini kepono nih, kita tak oning persis. Si oning persis. Deket debu-debu, ban artetin dek debu-debu dari resudung tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Saya bisa menyamakan satu hadis dengan hadis yang lain. Yang bisa menguatkan hadis dengan ayat Al-Quran. Menguatkan ayat Al-Quran dengan hadis. Panikah. Polanya imam-imam gak bisa. masalah hukum, ki imam simpah gak bisa. Jampunlah kita apa pendekah am punlah terkodifikasi, am punlah lengkap tangkui seperti tuntunan kita. Orang tak batai oning tibi, tak tafsir tafsir amon Al Quran, serang hadis hadis surah surdila, tak oning tangkui mengkompromikan, tangkui menyamakan, menanalogikan. Satu dengan yang lain, kami memetak-metakan. Karena tahun ini kesepasanan perlu taklit. Nah, mencetlah kerana laku-laku peta pangkibankan dengan Nabi, tak usah akhili taklit. Ben-ben, kan? orang sampai dapat tingkat menikah, Tingkat tak usah taklit, kerana ampun selalu terpangki sarang Rasulullah. Setiap laku-laku, pada dia masih selalu Rasulullah? Dia langsung Rasulullah. Sampai berada. Dan di masyad, macam kayak ini. Setong persaksian siampun letak osa. taklid dari imam-imam siampak. Langsung. Meriksanin langsung ke Rasulullah. Ul-Hadihi Zabili aku meminta kepada Allah agar bersikap terhadapku Siapa yang banyak? dapat dekemak kom-kom ketika kita nikah. Seasada Ali Abi alawi ini siapa yang banyak? Artinya keturunan Rasulullah itu siapa banyak? depak ke masyhad se sampai tak puto tak teraklid ke imam-imam baik en dalam pokok en dalam tasawuf berlainan Nikah siapa yang banyak? Panika, sadatina, alauhin. Nak potong, nak potong Rasulullah. Apa ada pak? Dek ketercet. Al Mashhad. Alhamdulillah, yahtaju ila taqlidi ahadil a'im. La yahtaju ila taqlidi ahadil a'im. Gairul Rasulullah SAW. Tanpa anda dapat ada ke puncak. Percuan. Kaptar tu ke Apabila banyak paparing papareng si aku aku si ngoleh ada kecita-cita, si banyak panik asal datina alawi alawiin, tonton eh. Pernika saya tak banyak kesalahan ke bangun Kita. Yang Ki kuda pak. Dekat terjat keseput. Ki mulain dari mempunyai taufat. Dari ngurangin kesalahan-kesalahan deka Allah. Menambahin kesalahan. -kesalahan, kesalahan Ki jen jauh jan petang. Jan terhalang. Dari Rasulullah s.a.w. Kita juga. Kita juga. Yang beri syafaat e-pon. alawiin al-Alawin. Al nak potong-nak potong Rasulullah. Kangkui siapa orang nak tusah-tusah. Kangkui terhapusnya kesalahan-kesalahan. Kita juga... TN kesalahan ni kegelaban kefokusan, kefokusan sehingga bisa noto pendek kesalahan-kesalahan ni. Kesalahan. Muka-muka kegelaban baraka baraka pun orang-orang siampun ledepak sehingga al-rayat perjuang puncak pada kebisa jadi sahabat kita baneka eh patak paling tidak tabangi saran ajuna ne eh, pon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debat nenek imin kita oleh barokah barokah ke pon beliau beliau para master yang kacukan tercet kita bisa cukup kita panika oleh jadi khairil bariyat sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Katia Siyyidina Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Kita ma'nabi nguluk salam ke Rasulullah. Langsung dijawab dengan Rasulullah. Bisa ikhading dengan lain sampai. Sampai keding dengan yang lain. Jawapan, ikhwan Rasulullah. namu? Siyyidina Ali bin Alwi Khaliq Qasam sahabat. Yang pun banyak orang-orang yang panikasya. Masya Allah, luar biasa. Dimak, orang yang kira cerita. Dekat lima orang-orang Sangat banyak jemaat dari Rasulullah kalauban salawat. Orang-orang yang siam pun sarang Rasulullah berikat. Ditempuh lawan banyak an salawat dari Rasulullah. Semakin banyak salawat kita maka semakin disemai Rasulullah sampai berdasar tapangi secara lakmalak. Imam Jalaluddin Al-Siyuti misalipun. Panikamadhebu. Bahawa beliau kat dintor. Setepang kisingulatin langsung ke Rasulullah Panikah. Eh dulu keberadaan lak-lak. Lak Panikahpetong polo kali lebih. Kira-kira ketong -kira polo lemak. Kaleh. Cetak pangki sekarang Rasulullah. Hmm. Hmm. Imam Asyuyiti jalan Imam Jalaluddin Asyuyiti. Cepat mat motor dek kajunan Epon Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kan topat masuk Ali Suara ke Rasulullah. Sampai motor ketiga Rasulullah. Jawab, iya tak mana nabi seekset himinat ini kira rasulullah iya mantera tau sa seekset kedua ni dan ana min ahli aljannah aftini ke tetap sama ahli surga rasulullah Oh, la naam. Iya. Min giri al-zabin yasbir. Tak ma nabi'i saksati min. Penapa kati. Penapa aktinik antara Rasulullah. Laka zalik. Iyaku. Tak usah saksa gelu dia. Mantar-mantar. Tak usah saksa gelu. Kata buah-buahan imam asya'rawi. Ilham kitab. Masyarikul Anwar. Melel-unghudil-gubroh. Asyikh Atiyah. Kadinto matur deka Syekh Jalaluddin. Asyuti. Mator teru apolo ngeben teru akompolah atau pangkir. Saring raja Gauru, raja Gauri. Polan abt ini kento keputuhan agitandi keputuan abt ini kento dek rato. Ratu al kati Kajipan apa yang gimana biar sini Untuk Ratu Al-Ghawri Pohonan yang tidak butuhnya Sangat-sangat butuh Pas medha bu Ya ampi yang pun di Mama Syuti, gula nikah. Aku pun boleh bengkustikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benda malak, munpas gula panikah apor dong berat. Gula kobar ter terhalang gula nikah, jadi. Khususnya Kanjig Nabi. Umaksud ebon, Syahatiyah keintamator ke Jalaluddin Asyuti, Kangkui Jalaluddin Asyuti kita kumpul sarang Ratu Al-Ghawri. Pas jawaban epon Jalaluddin Asyuti, saya kentek Imam Atiyah. Dan kudah nih, kamu pula kumpul dengan Kanjig Nabi. E kutoh. Lak-melak gitu. Mumpah gula kumpul. Beneratul lagi. Oba tergula terhalang dari kanjing Nabi. Oba tergula terhalang di kanjing Nabi. Laparung beneratul. Lakarman ulama. Ini paling cuban ulama. Ini ke orang saya. Endaran geratul. Endaran ke pemerintah. Dan paling pun teratamintah pada rumah kan sana ya, ke Kus -kus pemerintah. Kususus pemerintah, sentar kaum ulama. Buat cuban ulama, sentar ke pemerintah. Karena itu bagi al-ulama umana ur-usul. Ulama kadito. Semengemban amanah. Prautusan. utusan. Saya peracaja para utusan. Malam Yohanes Sultan selama tak nyamporenda tak pemerintah. Pada kalat hukum meluk ulama ini nyamporenda pemerintah. Paket khombah, maka ulama jadi pengkhianat. Mengkhianati Allah, warosulah Kuban mengkhianati Rasulullah. Faktor ziluhum baharuhum nyimpang ban dari diri dari ulama macam jadi ya. Tingkat tepi. Dari ulama macam jadi. Artinya beda ulama ni komunisme semain per beda ulama ni. Bahaya mana Nabi semain. Ini kita ni kaum ulama. Ulama campur dengan pemerintah. Bahaya kita. Di kanjing Nabi seorang seng lain. Sebab kesampunlah menjadi pengkhianat kepada Allah ban Rasulullah. Jadi mensyuti kan tak kesokan. Hmm, pole. Kobater. Pole dekik terhalang dari Rasulullah dekik bas tak apa ki Rasulullah apa nak agul. Ya atiyah. Ada ajtemo bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatak. Pole gendam panakompor ben kanjing Nabi secara ra benar. Wa akhsha ini jitama bil gauri ayah sajibat Rasulullah alaih salam um, alaih kula kubater mun kula nikah om pol ben rap al gauri menikah kubater terhalang usenika. kubater terhalang dari Rasulullah sebab senikah Beda orang yang sahabat Salah seorang sahabat. Yang tak ingin boleh, Cikgu Basi Benar salah seorang sahabat. Keditu selalu ishalamin malaikat. Ishalamin malaikat. Last tarik in, tapas. Karena andi penyakit. Neneng Eva, cendera nikah. Nikah terapi, terapi teki, nak apa terapi teki ni? Ngaku besek, kisah eva panas besek, pesa bab ke kolek. Kebetulan kata ngaku raja ni. Kenapa senan? Ico Saki ngaku Ico San Ico Saki dah kebetulan. Kebetul terapi macam ni. Kesah ho, komma makro, makro, kencing. Ketika dibutuhkan kencing, tidak bisa. Cuma makro. Namun, terkagum makro. Sahabat kaki tersinggung kui terapi macam kencing. Walaupun itu dalam keberbeaan. Derurot lagaran. Sangat membutuhkan lagaran. Ini pas setahun penting tak terpanggibun malaikat. Setahun penting tak bisa malaikat. Padahal awalnya, Kak Dito, biasa ngolatin malaikat, malaikat biasa mengulat salam, Kak. Sahabat nih Kak. Gara-gara kelakuan ini keguntelapan, si Makro ini ke malaikat, pas tantar sekali setahun benteng. Malaikat tak. Aku bawa hijab, pas. Aku bawa leng pas tak ngaton boleh, tak ngaton. Dia ke sahabat kita. Salam yarul malaikat tebak dada di kesanatan. Tak ngolah tindak ke malaikat, Semaren, ngangkui terapi cosan bandingan. Elum masa setahun benteng. Ubatan laku ala ikhtiwa ini. Sebagai seksaan. Dekasahat bernika ampunlah. Melakukan ikhtiwa. Iktiwa nempel Ini pelaki sepanas Sepanah kisah. Kekolek. Mentepan lokah. Atau bersakit lain. Ini salah satu daripada terapi pengobatan. Ada Bunda Kajing Nabi. Terapi pengobatannya ini Pertama syarat putumih jamin. Syarat putumih jamin kebekam. Bekam tandukeun kisah. Kisah syarat putumih jamin. Beda pole syarat batu Kalau Kalamen nginum martu. Cen martok kai. Kai nika ya kuicosan ngang kue kui besi panas isabe oleh. Kang penyembuhan luka sakit. Sehingga tak senang je. Saya pun kan kau tak senang je. Masa dengan kuih, atau sangat dengan kuih, tak senang je. Kuih tak senang, tak lang-langkan jenis Nabi. Jadi, ya, ini apa? Ini apa? Yang ponlah setahun benteng ada, bata-tahun, hormuin malaikat. Tak bisa, mengatakan boleh malaikat. Sebagai seks sana, orang yang pun mengangkuih, terapi, saya tak akan senangin dengan Rasulullah. Tapi saya makru haki. Tapi gula tak kok ingat ini kan. Ini kata pun Syekh Atiyah. Asyik Asyik Rauhi. Eh, dalam kitab Tambihul Mugterin. Tambihul Mugterin. Panika Mathebih. Iyantaran Orang se Sufi se Ahli Tasawup se Zuhud Setak lebur katunya. Benantaran. Bisa mendapat. Bulangan dari Rasulullah. Artinya bisa terpangki pada Rasulullah. Sampai Rasulullah ni kemulang. Sampai. Orang-orang bisa kebisa. Kangkui merengaki. Suara na Rasulullah. Saya si jawab salam. Dari kopurnan. Anikah yelain kalaupun duratos ebu makom duratos ebu makom ben pak polos peto ebu makom ben sangang atos sangang polosangak makom artinya duratos pak polos peto ebu sangang atos sangang polosangak gerejet aneh kekik sengelain sehingga lain, tapi orang yang si ada pada ketingkatan ini, kerekan bisa langsung mireng suara Rasulullah Rasulullah ketika ini nyolokin salam misalnya Rasulullah ini nggak kan jawab, bisa mireng orang yang penikah, asalkan ampun lebih senembus, bisa dapat, bisa, bisa lebar tindakan, dua Pak Pono, Petok, eh Mungkin 240 petuk. Eh, bu, sangat-sangang, sangat-sangang, sangat-sangang, sangat-sangang, sangat Namun, lebih sedap ada ke bisa nih ke dapat ada ke mahkamah ni. jauh kita ni. Tak apa nampak. Kita ni kampung lemuh lain suluk. Ajaran ni, panikah. Satu derajat, demi satu derajat. Lalu kita ni, ka, kalaban banyak. Sobat, banyak ben -ben selawat selawet. Kede. Mari kini keterusan nih, kan. drecet pola di atas, drecet pola di atas, terusan. Mana biang pola depak, nembusin drecet, se-nomer 200 pak pola peto, ebu, sangang atas, sangang sangat. sangang. Nika bisa pastapaki, Pak Rasulullah Kalaban, nah penyamana, Merengaki langsung bulangan dari Rasulullah. Bisa merengaki langsung jawapan salam dari Rasulullah. Okey, mungkin kita dapat dengan komponikah. Kita tak bisa sepuntun langsung komunikasi langsung dengan Rasulullah. Apa bisa ngolatin Rasulullah? Apa merengaki debu-debu Rasulullah? Tak bisa pun. Jadi pada ketingkatan saya cukup-cukup terima Kita di burungan nantangnya. <laughs> Tapi tak mustahil, Bintan. Tak mustahil. Pada Nabi Ampun kita terus memulai, terusan, terusan, terusan. Pertama, kita nikah. Waktu tak libur katunya lagi. Dan kita libur katunya tak bisa, Bintan, dapat kemakom ini. Ini kemakomnya, Bintan. Jadi, kosa duratos ebu sangangatos sangang Sana. Ini kita baca di Kita di kitab. Sambil memutarin Kubro. Tolak nahu biaya berbicara mengenai makna aldi almarhumas. Mana orang menikah? Apa anda dapat dari makom menikah? Ngaco dapat dari makom menikah? Maka toreh keballe tentang makna nah makom makom sesekian sekian Ma Makom pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Sampai ke nomor seibu berapa? Saya nomor 10 ibu berapa, saya nomor 10 ibu, saya Se nomor 100 ibu, saya Se nomor, nomor 200 ebu. Nih kenapa nih? Mau bisa uning ke nikah, bisa ungguan orang yang singapun nikah. Cuma mau kita bisa ngerang Saya di ratus pak puluh petok, ibu sangang atau sangang puluh sangang nikah, nikah, lecek, nikah akhirnya bisa da pak benteng dek ama kompanika mun cetak di senarang aki dek ama komakom sedui bu 400 pen 200 pak polo peto e sana angkup saus panik pun kurang setong izaiban yang berarti 200 petong polo belu e kurang setong Dua tos pak polo beluk ebu korang. Yang mayang dimujakan Allah SWT. Juga ni terang ke lagi dalam kitab tersebut. Syarikul Anwar minahuhu tilkubro. Bahawa Syekh Abil Abbas al-Mursi bani kamar tebu dekat sahabat-sahabat ebon. Madamu dekak, sabat-sabat epon, kaca-kaca epon, santri santer epon, madamu berbeda di antara benkap diri ya. Se, mun Allah Taala akan menampakkan setong perkara, setong hal yang ada di dunia ya, orang ini bisa mengenali sebelumnya terjadi berbeda di antara kiri dia. dia pun Syahabul Ambas Al-Mursi dia ke santri-santri dia ke kancang -kanca. ya bahwa ketika batana akan mengadakan setong perkara edelim tunjanya pas katonkanda ke orang yang sebelumnya terjadi Laku misalnya. Laku akan terjadi ini, itu misalnya. lepat dong kada. Berbeda di antara bengkak gitu. Jika saya gunung ini keletuk. Lepas dong kada saja letuk. Ini berbeda-beda. Berbeda-beda kan. Teka. Kita akan bisa gini. Ya, mungkin bakal terjadi leduk. Dengan secara liter sekian. Dan semacam-macamnya. Dan terjadi anu tsunami berpotensi ganggoy, setuju bersama aja tapi lagu kaleru modal dia mereka kita bisa Mungkin pada lopot dia. kan banyak mungkin tuan dapat boleh lagu lopok modalnya ya mengkunya kini kah cerah boy tahu mengkun lopok yang nyaman dan apa? Kadang benar-benar. Kadang Termasuk... Kenapa? Biar kaki ini. Kasahkan pun berkepakan ini yang lakukan keliru ini. Dalam tempat umpuk. Padahal keliru. Orang kereta kok, kereta kok ternyata tak ada nampak. Si benda ini yang saya maksud dalam pertanyaan ini saya maksud Syekh Abu Abbas Al Muhsila karena, lewatau gak ada, lepadaeng gak ada nggak akan terjadi ini dan itu. Berbeda di antara Ban Kapir Afikuman ida aradul Allah taala ayyuzhir amron, fil wujudi atlaahu alaihi kafla ayyuzhiru ayyuzhiru. Berbeda di antara Ban Kapir ya, orang syekh, ketika Allah taala menghendaki sesuatu akan terjadi sesuatu perkara dan eh, Ber -beri yang kemudian apa patung ada bener-bener tanahnya berbeda di antara banyak. aja uang orang-orang, siapa nyaki, kisah, sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabat pesantren, sahabung so, gadit, sahabung so, gadit lah. Dan nomor merdua. Pak beda di antara aban kafiri? Ketika ngelok salam ke Rasulullah, e waktu sholat langsung mereng. Jawaban Epon, Rasulullah kalaban kau Mereng kalaban kau pingin? Kalaban karena? di antara aban kafir? Nalu ngelok salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasakan ngelok salam kepada Rasulullah. Nalu salam kepada Rasulullah akan tetap ada panjang ini. Dapat bisa. Miring langsung dari kopengnya dari karnan. Ya Jawa Kepi. So bunggak dit. Sob. Afi afiku ahadun idza sallam ala rasulillah sallallahu <-tuh> alaihi wasallam fii solatihi yasma'u raddahu alaihi bi'udzunihi. Beda di antara bancir ya. Ketika ya ngolok salam ke Rasulullah waktu sholat, assalamualaikum, ayo hanabi, wa rohmatullahi wabarakatuh. Kan kita ngolok salam ke Rasulullah. Rasulullah kan jauh bisa? Ajau apa sedih? Bagi orang-orang tertentu akal dia, Saidina Ali bin Abi Thalib wasamnya kan mirang langsung. Berapa dah diantara bancapir saya bisa mereng jawab daripada Rasulullah mereng kalau oh, bancapir, kau paling gak lah kan? Benih dari perasaan berapa dah sobung kadit, wah oh, beninga jadi nangis benangis bancapir ya, waktu nangis bancapir ya, Sebab ah ada terhalang dari Allah, ah, Tidak terhalang dari Rasulullah. Bukti najat, terhalang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aryaki tak tahu. Degasai begal terjadi. Lakuk di malam mulai. Terhalang dari Allah Taala. Dan terhalang dari Rasulullah. Bukti ketika solat teruah, tak ngiding jawab dari Rasulullah. Ketika mata Assalamualaikum alayka ayuhan nabiy rahmatullahi wa barakat nikah kan ngelok salam ke rasulullah nikah khusus ke rasulullah karena dia entak bisa ngidengak terhalang ni jadi dari rasulullah tetik nangis-nangis kaba nangis ke rasulullah wallahi lawi tajaba anni rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Lahadzaan di saat min lailin atau naharin. Lama adat nafsi min jumlatil qolqolah. Demi Allah, demi Allah. Mumpah sengkorea, perhalang dari bisa mengulatin Rasulullah. Walaupun sekecil, sekejap mata. Edulim sehari semalam, ya. Bodoh sekejap mata, saya tak mengulatin Rasulullah. Maka berarti abah dia tak termasuk si si Achencin, ah, dek orang C. Fuqorok orang sefakir, se tak lebur katunya, se sufi, se ajenjin apa ni? Kakuin ibadah ada kalat anak, bukan kakuin fakir, ngercakipu hanya ada keajaiban ekon Allah. Andi, ada tak bila lebih? pun tak kentong tak kentong ngaki ati dia katunya ni Al-Kukoroknya Al-Kukorok apa Az-Zahidul Al-Ladina ta'ahadu Ala Afusimul Wal-Ibadah Wuna badu ta'aluk Bijam'in ala Nikah al-sukor, orang-orang cetak orang, diburu kat dunia, aje cincin apa, nikah cincin apa, nak cincin kefakiran beribadat ada Allah, bermuang takaluk, muang kegantungan apa ada kat dunia, asa kini na endal adam al-baziruna, wal-mudhiruna endal wujud. Ketika tandik pan -pan, pan pan tenang aja nak, mau andi maka arik beri, bahkan Pernikah almutirun mendahulukan yang lain, mendahulukan yang lain. Abang tibi pernikah ngakkan, cukup ngaku petes siang kaki koreng, ni ke cukup sapeh janggola. Ni ke nama almutirun, siang kaki koreng cukup takalan Saya ganti bi budhe jati ora ana ewak al tirun andal ketika andi neka repane men ndahulukan teng lain iki nama fakoro becak ngucak sufi cek ngucak fakoro mon oreng panik legi cek pon beliau Syekh Abdul Ambas Al-Mursi Mungkin terhalang dari Rasulullah. Tak mengelati dari Rasulullah. Eh, dalam sehari semalam malam nikah, berdua tak mengenali dari Rasulullah. Kita tak termasuk. Golongan Al-Fukuro ni ketepun. Asyabul Abbas Al-Gursi. Karena beliau tiba-tiba pun tak termasuk. Al-Fukuro ni. Saya terus melatih Rasulullah s.a.w. Keterbelakangan kita, apa nih,kah? Kita kutu ngejar. Ketua orang-orang yang sepekus, Kita, apa nih, kepulauan abolongan. Banyak orang-orang yang nganggur. sehingga macam salawat saya buka alih. Banyak orang-orang yang berlaku Takubes. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nih. Mundingkan itu cuma lagi jauh. Nih. Muhaddis kita, pening abolongan. Baik orang yang lebih fokus, bahang terasa jauh. Baik. Teka lebenar, mengatakan dalil sekalipun. Lawat si takkening bitong ni. Oh, ni. Sebab menenang ini. Dalak ilgannya itu kan. Bawa dia saya. Biadadi kulli harfin. Jara bihil kolam. Jadi kalau benar sebitong dengan apa. Kalau benar sapan sepen-sepen huruf. Saya toles benar-benar kolam. Tapi saya tidak berjaya ke orang yang tidak mengingatkan orang yang tidak mencari selawat sekali. Apa-apa yang merasa cukup pun. Anikah pun. Kita ajak mula, anikah ingin mengejar. Ketika tak ajak, kok tak apa apa. Paling tidak kita pada lebih semak. Dari 240 petok, Pembur, seorang atau seorang pelu, seorang makhluk. Mereka pun dapat ada ke Adisya di antaranya. Kita, Ibu Rasulullah Agud, jadi Jepang banyak lagi ya, di Jepang. Tapi berangkat Malaysia Jansimah. Sahibul Kirtos, yang teman debu. Sekarang kitab Al-Kirtos, bahwa Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abtos, ketika mereng debu na'abul Abbas al-Mursi semacam panikah. Ia Imam Imam Abbas al-Mursi mempahsengkoh riyad. Ia terhalang diri Rasulullah walaupun sekecil, Berarti sengkoh riyad tak termasuk jika kalau al-sukorah lagi. Tak termasuk orang yang sufi, orang yang tasawwub sengkoh lagi. tak termasuk tasawuf segi sejauh dari meleburkan tunji. Adi tasawuf cela muang ta'alluq kekentongan daka dunya. Tidak termasuk kariyah jago. Mereng tebu gathi ken tap. Al Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aptas panika matebu. Wallahi la wit tajab Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Lahzatan wahedatan. Lama adatu nafsi Minal muslimin anna? Wahoo, wasallam, Bagaimana mungkin Jadi Habib Umar Bin Abdul Rahman Al-Abbas Pakai kamera debu. Demi Allah, mumpah gula panih keterhalang dari Rasulullah. Walaupun sekejap mata, sekejap sahajus. Berarti gula panih kita tak termasuk orang Islam. Cerek masih boleh terhalang Rasulullah dari kita. Cerek cek badan kita panih kecet lakaan dari Rasulullah. Mak pasanan bisa terhalang ke dinat. Muntah geng orang kafir. Berarti benar, -benar Islam. Benih kun bani tak tak termasuk orang kufurok. Tak termasuk orang Islam. Jadi merasa ketika itu. karena bagi beliau amtu biasa. asa ngulatin Rasulullah ini kan terbiasa. Siapa yang pasanan? Terhalang di Rasulullah, bertiap bak benar bendering Islam. Aneh ketingkatan tingkatan tingkatan orang orang 1008, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, makom 10000, 10000, 10000, setengah-setengah pulau salgani. Jadi merasa dirinya benar Islam. Pembersanan terhalang dari Rasulullah. Karena terbiasa pun. Medelim oh, ketab seperti itu. كما قصاها سيبرن ماربات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita tetap kembali pada setiap pagi dalam kegiatan dan tertajam yang sama insyaallah bila beridzin dari Allah. Semoga Saudara Senan bisa pertolongan, perlindungan, bimbingan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.